podcast saya, ruangan podcast saya sudah bisa dibuka online nah saya membuat ruangan podcast ini karena saya berpikir ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam rangka ya berjuang lewat media sosial atau paling tidak bersuara lewat media sosial tidak bisa dipungkiri kawan bahwa saat ini media sosial di seluruh dunia adalah salah satu eh, wadah atau salah satu cara untuk menyampaikan segala sesuatu yang kita alami. Baik itu curhat terkait masalah yang dialami, ya baik mengangkat isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan hukum dan lain-lainnya. Lewat media sosial pun ya, lewat media sosial pun seseorang bisa menjadi orang yang dikenal atau terkenal. Ini ini lewat media sosial. Nah, di media sosial ini pun setiap individu bisa yang membuat konten yang terkait apa yang dilakukannya sehari-hari. Maka Perlu diketahui kawan Berbagai peristiwa-peristiwa di dunia ini Bisa diketahui, diketahui lewat media sosial Inilah pentingnya media sosial Nah salah satunya adalah Podcast, program podcast seperti ini Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 bulan Ini akhirnya sudah bisa beroperasi Walaupun belum sempurna ya AC-nya belum ada Ya mudah-mudahan bisa ya Nah ini saya bisa terima siapapun sahabatku bisa lewat podcast di ruangan saya atau bisa dengan um, zoom zoom ya zoom jarak jauh bisa untuk menyampaikan unek unek atau mungkin menyampaikan permasalahan ya karena tidak sedikit saudara kita di daerah daerah yang memiliki masalah tapi hmm. tidak diketahui publik permasalahannya. Apalagi itu terkait masalah hukum. Nah, sekarang ini biasanya kalau ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh saudara kita, biasanya viral dulu baru selesai. Nah, ini saya tampung semua aspirasi kawan di sini. Dan bagi sahabat-sahabatku juga yang ingin mungkin diperkenalkan jauh lebih luas, datanglah ke sini. Ini tempat oh, khusus untuk podcast. Nah, nanti ke depan akan banyak fungsinya bangunan ini ya. Apalagi menjelang pilpres kan pasti mau oh, banyak kegiatan-kegiatan terkait masalah politik. Jadi inilah ya saya buat potkes kalanya paling tidak mirip-mirip kayak punya Pak di Korbuser ya, Pak Harifli Harun, eh, siapa lagi ya, Aco Kro Nah, itu kan sebuah pusat-pusat informasi di situ ya. apa oh, apa siapa ketahli lintar, sudah mulai juga podcast. Nah, ini juga saya buat. Ya, untuk menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin selama ini tidak pernah terekspos. Di antaranya yang perlu kita ekspos adalah eh, bakat ya. Ada beberapa anak muda atau mungkin remaja, putra putri Indonesia yang memiliki bakat. Tapi... Tidak tahu cara bagaimana supaya dikenal orang Nah, di tempat saya bisa Ya, bisa kita perkenalkan, kita share, kita sebar lewat podcast ini ya Termasuk temuan-temuan baru, termasuk hal-hal apapun Yang perlu kita akan kita viralkan Demi untuk kebaikan bersama Nah, inilah kita kekuatan medsos kawan Dan Salah satu yang kuat medsosnya, anaknya dikenal orang ya ada beberapa tokoh publik ya, tokoh politik Yang menggunakan mesos akhirnya terkenal sampai kemana-mana Seperti yang dilakukan oleh eh, mantan bupati Purwakarta yaitu Kang Deddy Nah, Kang Deddy ini luar biasa Itu bukan pencitraan, bukan Itu bukan pencitraan, kalau menurut saya Kalaupun kalian menyebut, menyebut pencitraan itu pencitraan positif Kenapa? Yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah fakta Kenyataan Artinya memviralkan apa yang dilakukannya itu, ini kekuatan khusus kawan. Nah. Jadi silakan bagi sahabatku, saudara-saudaraku sekali lagi bagi yang ingin uh, memperkenalkan ya diri semakin luas, yeah. ya apalagi mau politik ini caleg-caleg bisa lewat medsos sampaikan visi misi. Yeah. Anggota, calon-calon eh, pilkada, bahkan pilpres, bahkan para tim sukses, bisa. Ini, ini. Ini kekuatan neksos, kawan. Dan kekuatan neksos sangat luar biasa saat ini. Ya, karena dalam waktu singkat, kalau ada kejadian, kayak kemarin di Morowali, ya ada kejadian bentrok TKA Cina dengan TK tenaga Kerja Lokal Asli Indonesia, hanya dalam waktu sedikit menit sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, itulah kota medsos. Coba tidak ada medsos, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di sana di Morwali, kemudian apa yang terjadi di Papua kita jadi tahu. Dulu sebelum medsos, sebelum ada era-era media sosial, ya waktu perang di Aceh saya alami itu hanya bisa nonton di TV dan tidak semua orang nonton TV. Jadi tidak tahu apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi di Papua. Nah, dengan sekarang adanya media sosial akhirnya kita sudah tahu semua. Bahkan video-video terupdate dari dari Rusia ada semua. Inilah kekuatan medsos kawan. Yang penting di dalam menggunakan media sosial kita harus bijak ya, kita harus bijak. E, kita tidak boleh sembarangan ya menyebar fitnah, menyebar hoax menyebar kebencian, itu tidak boleh kawan. Ya ini tidak baik. Maka itu saya mengajarkan saudaraku. ayo bijak dalam penggunaan media sosial. Ya baik itu yang pembuat konten, ya konten kreator, ma maupun subscriber, ya maupun follower di TikTok maupun di Facebook. Ya khususnya terlebih yang konten kreator. Ya sajikanlah info-info yang sesuapak, jangan menjebar hoax, menyebar fitnah. Ya. karena media sosial ini kalau disalahgunakan juga negatif jatuhnya dan itu parah. Banyak orang terpengaruh. Bahkan media sosial digunakan untuk provokasi dan propaganda kalau disalahgunakan. Nah, ini saja kawan. Silakan bagi yang ingin mau mulai di sini tempat saya atau bisa kalau jarak jauh tidak mau ke sini bisa lewat uh, e Zoom, ya Zoom. Saya akan fasilitasi kawan. Ini saja bagikan kami nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI hargamati.